Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum sadinah ulaynah Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya dalam di sini dalam jaya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebelah saya adalah alat portable. Peniup minuman atau makanan yang panas. Karena khususnya dalam agama Islam itu ada anjuran untuk tidak meniup makanan atau minuman yang uh, panas. Jadi, yang niup adalah mesin atau kipas seperti itu bagaimana cara membuatnya dan uh, cara kerjanya mari kita lihat bersama-sama <tuh> baik teman-teman yang pertama-tama kami potong adalah untuk sekelarnya menggunakan plat bekas atau kaleng bekas atau seng bekas sebagai konduktornya atau sektarnya. Kemudian setelah itu uh, membuat bagian bawahnya teman-teman terserah ya mau membuat model lingkaran, kotak ataupun uh, terserah teman-teman ya. Yeah. Yang penting uh, ada dudukannya seperti itu teman-teman. Oke. Okay. Kemudian ini untuk penyangga, penyangga utama dan penyangga kipas. Ini tingginya uh, 18 dan 16 kurang lebih teman-teman ya kita potong kemudian plus dulu teman-teman uh, biar tidak apa tidak ada sisi-sisi yang tajam yang bisa membahayakan seperti itu oke itu dipotong lagi dua cm kurang lebih pas lagi teman-teman kemudian untuk menangganya atau apa untuk dasarannya di amplas lagi yang halus seperti itu teman-teman bisa ngecat juga nah ini untuk kaki-kakinya atau pangkonnya teman-teman kaki-kakinya terserah modelnya seperti apapun yang penting nanti bisa dudukannya bisa rata seperti itu ini kami menggunakan empat kaki tak lupa kami menggunakan lem kayu ini penyangga utama dan penyangga penyangga untuk ini untuk kipas menggunakan dua paku. Sebenarnya tanpa dipaku pun bisa dilem begitu saja, tapi dipaku lebih kuat. Walaupun ini tripleknya tipis, teman-teman rawan pecah. Nah itu pecahkan, nah, itu ditutup dengan lem saja seperti itu. Yang penting bisa menyanggah lah seperti itu, teman-teman. Kemudian di apa, penyangga utama dipaku ke alas atau dasaran seperti itu dilem dulu teman-teman biar ini biar kalau kering kan lebih rapat seperti itu biar lebih awet lah begitu teman-teman oke okay. so, pakunya kurang kecil saya ini oke okay. kalau sudah kaki-kakinya dilem saja tidak usah dipaku biar tidak banyak-banyak habisnya paku oke okay. dilem kayu yang agak banyak kemudian setelah itu kami jemur ya Cuma beberapa saat sampai kering. Nah, ini platnya kami lubangi. Ya, kami lubangi pakai skrup. Ya, eh, ngulupannya pakai paku. Maksud kami, nanti pakai skrup untuk ini diamplas dulu, ya teman-teman. Ya, diamplas biar eh, konduktivitasnya lebih bagus. Seperti itu, oke. Kabelnya disambung. ternyata setelah ini kami ya terbalik sebetulnya itu setelah dipasang terbalik ya nanti kami rubahnya dirubah seperti itu oke yang amplah dulu biar lagi-lagi biar konduktivitasnya kan ini ada catnya kan seperti itu biar bagus konduktivitasnya atau e, penghantar listriknya bagus seperti itu oke yang sebelah juga jangan lupa dipasang dengan teknik yang sama oke okay, itu skrupnya jangan lupa ya ini kehalang ya kehalang ini kehalang pangkon uh, apa namanya tiang utama ya disambung begitu saja mau disolder bisa oke okay, kita teh dulu apakah nyambung oke okay, nol ya tandanya berarti nyambung ya Nah ini uh, tatakannya ya tatakan atau alas untuk gelasnya atau piringnya Dilem dulu, pakai lem tembak. Setelah itu, uh, atur dulu ya, pegasnya. Setelah itu, uh, kipasnya jangan capek salah. Kipasnya, teman-teman, ya, uh, arah anginnya terutama ya, karena ini kan uh, nyemprot angin. Kan? Jadi, anginnya arahnya ke bawah seperti itu, jangan sampai keliru. Pokoknya oke. Okay. Setelah itu, baru pemasangan seplar kabel-kabelnya. Nah, ini eh uh, karena ini menggunakan charger HP ataupun powerbank kita harus punya yang namanya ini. Sok apa? Jack USB, ya. Itu bisa bisa beli kok ada kalau di toko-toko elektronik itu ada jack USB. Begitu jangan lengkap dengan kabelnya, teman-teman bisa beli atau pakai punya MOS, MOS bekas itu bisa seperti itu nah teknik menyambungnya ini sama seperti teknik menyambung kabel seperti itu kabel seklar biasa untuk lampu-lampu jadi yang kami potong di sini yang warna merah teman-teman yang warna merah dari USB-nya uh, itu dipotong yang satu yang dari USB masuk ke plat satunya plat satunya ini masuk ke kipas ke kabelnya kipas yang merah kemudian warna biru yang dari USB itu langsung masuk ke kipas yang warna hitam, nah itu saja jadi yang diputus cuma satu ya bukan dua-duanya, oke teman-teman nah ini baru kita rapikan kita ikat, uh, setelah ini akan kita tes teman-teman ya nah untuk bentuknya ini teman-teman bisa suka-suka gitu. yang penting kan kipasnya ada di atas seperti itu kita tes dulu pakai, nah itu muter kan ya, pakai warbang teman-teman Pakai charger juga bisa. teh dulu. Pakai power bank. Ya. Nyala ya. Berarti kita saatnya uji coba dan dites. Oke. Okay. Oke okay, teman Saatnya uji coba ya. Ini power banknya sudah menyala. Kita tes dulu. Berputar ya. Kita dekatkan dulu. Berputar ya. Oke. Setelahkan. Dengarkan ini. Menggunakan alat ini. Ya berputar kita tunggu beberapa saat nanti kita akan lihat hasilnya uh, di alat ini tentu saja masih banyak kekurangan teman-teman ya mungkin dari putaran kipas yang kurang maksimal, karena ini memang 12, ini 5 volt teman bisa mengotak-ngantiknya sendiri memodifikasinya sesuka teman-teman sesuai dengan yang ada video itu Oke, okay, demikian yang sedikit yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabilih taufiq wabilih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Alhamdulillah. Ini bukan kopi. Ini jahe, teman-teman. Ah. Alhamdulillah. Nanti... Ah. Dia lagi